iPhone. Tunggu rasanya seperti itu. Oh. Wow. Hmm. Gila hmm. banget ya. You friends me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Apa kabar semuanya? Halo, my bro! Kali ini, my bro, gue mau ngasih tahu sesuatu, bro. Ya, sebenernya kalian harusnya udah pada tahu kalau kalian menyadari di video gue yang sebelumnya, bro. Ya, <laughs> cuman itu, gue udah mau ngasih tahu ke kalian ya. Kalau gue sekarang ini nambah device buat main mobile game, bro. Ya, oke, okay? sepertinya gue akan pake HP ini untuk beberapa waktu ke depan, bro. Sepertinya. Jewede memerlukan HP-HP uh, Android ya, tapi iPhone masih oke okay banget sih iPhone. Oke, okay. tapi gue merasakan uh, kayak misalnya dari iPhone 13 Pro Max sama bro ya, terus pindah ke sini. Itu kok enakan di sini mah bro ya. Nah ini tuh ROG Phone 6 btw. HP ini juga udah didukung 165 Hz mah bro. Resolusi juga udah tinggi banget ya pastinya. Ini HP-nya tuh sangat-sangat lah bikin kita lancar kalau main ya terus ya gambarnya juga pasti memukau sekali mah bro. Dan HP ini yang dipakai untuk menjadi standar. Uh turnamen-turnamen seperti kayaknya major series green final itu standar HP nya ini nih kalian bakal dikasih HP ini misalnya kalian udah nyampe offline mah, maksudnya di Benjamin, ya buat main jadi misalnya kalian ingin masuk ke prosin itu sekalian ada model untuk upgrade device atau ganti HP ya gue saranin yang ini sih sebenarnya gue udah risetnya udah uh, dua bulanan lah ya terus gue nyari HP ini ini HPnya betul ya bekas mah, bro. ada ceritanya di balik HP ini ya Bro kacau sini nih ini HP, uh, pokoknya gue udah riset sekitar ya dua bulan lah untuk memilih antara Black Shark, uh, Red Magic. Red Magic juga banyak yang make terutama pro player dari, dari luar negeri. Kalau di Indonesia ini uh, ROG, Phone 6 Bro ya. Dan saran teman gue sih ini, ma Bro ya. Tapi ma Bro di cerita gue membeli HP ini btw HP ini bekas ma Bro, ceritanya tuh wah gokil sih. Ini gue pakai baru sehari ya nah ini gue beli bekas mah waktu itu gue COD an ya udah dapat harga yang sangat pas ya udah deal nih udah deal sangat pas ya kan daripada harus beli baru ya kan. nah ini gue dapat harga yang miring sekali mah terus pas gue COD an udah dapat nih HP-nya. pas pulangnya gue <guluh> nabrak, <guluh> bonyokin mobil orang. <guluh> aduh itu parah banget sih. Ah, total kerugiannya kalau ditambah-tambah tuh ya itu cukup buat beli Uh, HP yang baru, ini ini masih like new lah ya Bekasnya masih like new tapi karena ya harganya miring Why not, gue beli yang bekas aja ya kan Jadi bener-bener ada value-nya nih HP ya bener benar ada value-nya Walaupun bekas ini harganya, harga baru nih <laughs> Asli kocak banget sama Mabro, ya langsung aja kita main Mabro ya ROG ini cuy Let's go Ya Yo Ya gue ada di dalam game Yo, let's go Bro ya Btw yang gue pakai ini mah bro, settingannya ya. Ini gue pakai ultra ya frame rate-nya mah bro. Grafiknya medium nih untuk saat ini mah bro. Ya. Tapi kalau kalian mau grafiknya sangat tinggi, itu cuma bisa sampai max ya. Tapi menurut gue nggak menutup kemungkinan. Uh... Eh nggak bukan nggak menutup kemungkinan. Uh, tetap single nggak ngalek cuman yang namanya frame rate mah bro itu penting sih menurut gue ya. Karena frame rate itu, itu mempengaruhi kelancaran. Buset dikatain cok. Konci. Sih, deh bang bang belum tahu siapa ini main hmm hmm hai hmm. kasih tahuin serem-serem jangan maruh hmm. dan ada orang di sana Ini deh, ya bang, langsung nanti dikit nembak bang ya. Udah, kalian lihat ini ada layout baru gua ma Bro. Kalian bisa lihat ma Bro. Pergo ini lebih lancar sih gua main begini. Gas, mantap sekali ma Bro. Eh, bang, bang, gua lagi reload. Tapi salah juga ya gua reload ya. Gua bikin ma Bro, tenang aja. Yes. yes. Hmm. Dan Mas. masih paling serem-serem, Bro ya. Ilah, trophy everywhere ya, dapat gue. kasih tahu gila ini enak banget mah bro berarti gameplay gue lebih lancar ya daripada gue pake iPhone dan gue rasain seperti itu tuh oh, nice mah bro gila langsung ratain aja langsung ratain aja jangan banyak-banyak ratainnya dia ya, teman gua maju-maju kayak orang apa ya? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, dikit eh, bro. Let's go. Hmm, masih eh, Langsung eh, Hmm. hmm gila banget ya ya ha ha ha ha wahyu wahyudin, SG gue mantep banget jadi ma bro kamu ganti deh ke CBR ya eh, ngeri banget ini sumpah sumpah ditabrak-tabrakin gue nah cok, emang nih. Waduh, tenang, tenang, tenang. Yang dorang, Kita nah. Sumpah gue suka obatnya sama eroge ya, kayak anti ghost obat gitu rasanya. Jadi mau lu sebelot apapun gitu enak. Nanti kau. Halo toh mulu mainannya ini aja sih. Gua kesel banget sama orang-orang begini dah. Hmm, hati-hati nanti kan kita membatai bantai teman-teman. Lancar bed ya. Hmm. Kasih tahu jangan yang ngeri-ngeri. Ih, mana mati dia lucu kali dia oh, ya Allah molotovnya bisa waras sedikit gak sih gak waras bener deh hmm. dikit-dikit molotov orang-orang dikit-dikit molotov orang-orang ini dikit-dikit Dulu gak sih? Mas, nice, bro, ya, bro bro, hai, hai, berapa hai, hai, hai, hai, mantap hai, hai, hai, hai, hai, hai, mantap hai, hai, hai, hai, ya gitu ya? Jangan lupa top up di Odesserver Ya, oke, okay, Mauro. Jadi, ini settingannya. Kalau kalian mau melihat grafik gua, tapi kalau sensitivitas start dulu, tar dulu karena ini belum final sensitivitas saya, bro. Tapi gue pakai enak sih, asli ya. Ternyata lancar ini, Mauro. Ya, terus buat uh, settingan recordnya pun lebih bagus ini, Mauro. Tapi misalnya nanti gue colok ke Elgato lagi, ini kan masih terpisah nih Ya, agak ribet nih misalnya e, Kayak buat editor gua ngedit videonya ya kan Soalnya tuh kepisah nanti facecam sama gameplay gitu Jadi biar lebih mudah pake Elgato Gue gak tau kalau pake Elgato ntar e, Gambarnya kayak gimana, takutnya keresek-keresek gitu ya kan Tapi harusnya enggak lah ya, tergantung Ntar tergantung... konektornya dulu Ya udah mabro, makasih banget ya udah menonton Dan mau dengerin curhat dari gue Kayaknya gitu aja ngefri kali ini mabro ya you, bro. Dadah, semuanya! Yaudah, dadah, semuanya! See you next!